Jangan ingat aku bila kau harus menangis. Jangan ingat aku bila kau bahagia dengan. Jangan ingat aku bila kau benar-benar mencintai aku. Jangan kau ingat-ingat aku tentang masa lalu yang terjadi lagi kau ingat Jangan menangis Jangan bersedih Karena aku tidak selalu mengingat itu